Drama menegangkan tersaji dalam matchday terakhir di grup D Yang mempertemukan Prancis melawan Tunisia Serta Australia melawan Denmark Dalam hal ini Prancis memang tak usah lagi menargetkan kemenangan Karena telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Namun persaingan memperebutkan satu jatah tersisa dari grup ini Menjadi sangat seru Baik Tunisia, Australia maupun Denmark Sama-sama masih memiliki kesempatan untuk lolos Australia bermodalkan tiga poin, Tunisia satu poin, dan Denmark dengan satu poin. Tentu dalam hal ini Australia lebih diunggulkan, namun tetap saja harus mengincar kemenangan. Dalam pertandingan antara Australia dan Denmark, sebenarnya Denmark lebih diunggulkan untuk bisa menang. Namun Dewi Fortuna berkata lain. Meskipun unggul secara statistik, Denmark harus menerima kenyataan pahit saat Australia berhasil memanfaatkan kelengahan mereka dan mencuri gol melalui Mattie Leckie, di menit ke-60 Di sisi lain, Tunisia bermain habis-habisan menggempur pertahanan sang juara bertahan Prancis. Usaha mereka pun pada akhirnya membuahkan hasil setelah pada menit ke-58 Sang Kapten Wahabih Khazri berhasil membuol gawang yang dijaga oleh Steve Mandanda Tak lama kemudian Khazri ditarik keluar dan digantikan oleh Isam Jebali Tak mau dipermalukan, Prancis akhirnya memasukkan beberapa pemain inti mereka termasuk Kylian Mbappe Menjelang akhir laga, giliran Prancis yang membombardir habis-habisan pertahanan Tunisia. Bahkan di masa injury time, Anton Griezmann berhasil membobol gawang Tunisia. Namun sayang, golnya dianulir setelah wasit memulik Safar dan menyatakan bahwa Griezmann telah berada di dalam posisi offside. Perjuangan Tunisia menjadi sangat berat dan bergantung pada Denmark. Bahkan beberapa pemain dan staf Tunisia sampai menonton secara langsung pertandingan antara Australia dan Denmark Berharap Denmark dapat mencetak gol dan membuat keajaiban yang meningkatkan kans mereka untuk lolos Karena secara selisih gol, Tunisia akan lebih unggul apabila nanti poin mereka menjadi sama Namun sayang gol yang mereka tunggu-tunggu pun tak kunjung datang hingga pertandingan berakhir Dan Tunisia harus menerima kenyataan bahwa perjalanan mereka di piala dunia kali ini telah berakhir Dengan hasil ini Australia melenggang ke babak 16 besar sebagai runner up grup menemani Prancis yang keluar sebagai juara grup. Di grup lain perebutan tempat di grup C juga tak kalah menarik. Argentina berjumpa Polandia untuk memperebutkan posisi puncak klasemen grup. Sedangkan Arab Saudi memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar apabila mampu mengalahkan Meksiko. Namun nahas Arab Saudi malah tertinggal dua gol terlebih dahulu melalui Henry Martin di menit ke-47 dan Luis Gerardo Savez di menit ke-52. Arab Saudi tak bisa mengulangi permainan impresi mereka seperti saat melawan Argentina lalu. Mereka baru bisa mencuri gol di masa juri time melalui Salim Al Dawsari. Hasil ini menahan Arab Saudi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, sekaligus memantapkan Polandia untuk menemani Argentina di babak 16 besar nanti. Di babak 16 besar nanti, Argentina akan berjumpa Australia yang keluar sebagai runner-up grup D, sedangkan Belanda akan berjumpa sang juara bertahan Prancis yang keluar sebagai juara grup D. <San>